Doa penyerahan anak kepada Allah Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. Amin Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan anak kami menurut gambar dan citramu sendiri. Terima kasih atas martabat luhur yang kau berikan kepada mereka, dan terima kasih bahwa kami boleh menjadi alatmu untuk mengasuh mereka. Ya Bapak, serahkan mereka kepada kebijaksanaanmu, jagalah mereka agar semakin menyerupai Yesus, yang semakin besar, semakin bertambah pula hikmatnya, semakin berkenan padamu dan kepada sesama. Tuntunlah mereka agar tetap setia pada panggilannya selaku orang Kristen. Bantulah mereka menekuni tugas mereka dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Lindungilah mereka dari segala mara bahaya. Berkatilah mereka dalam memilih jalan hidup yang selaras dengan kehendakmu. Semoga mereka setia kepada jalan hidup yang telah mereka pilih, dan dapat menjadikan panggilannya sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat, kepada jemaat, dan kepadamu sendiri. Apabila mereka mengalami kesulitan, sudilah engkau selalu mendampingi jangan sampai mereka lemah semangat apalagi putus asa. Kami mohon berkatmu bagi anak-anak yang terpaksa berpisah dari orang tua, lalu mengikuti orang tua asuh. Semoga dalam keluarga baru ini pun mereka mendapatkan kasih yang mereka perlukan. Kami berdoa pula bagi anak-anak yang karena berbagai sebab tidak memperoleh bimbingan selayaknya. Peliharalah mereka dan bantulah kami agar dapat turut mendampingi mereka. Menyiapkan masa depan, terlebih kami berdoa bagi anak-anak yang terlantar dan gagal. Tudilah engkau membangkitkan kasih dalam diri setiap orang untuk membantu mereka membina masa depan yang penuh harapan. Permohonan ini kami serahkan kepada kebijaksanaanmu. mu Bapa, sebab Engkaulah Bapa sekalian anaknya, demi Kristus, Tuhan kami.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 Doakanlah kami orang yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef.